Alhamdulillah Rabbil Alamin wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa Ajma'in amma ba'du Yang saya hormati Bapak Lukman Hamdani Dan Mr. Bakti Nugroho Serta Bapak Ibu yang telah hadir Di kelas Intermediate. Pada malam hari ini, seperti biasa mari kita mulai kelas dengan membaca suratul al-fatihah. Al Lanjutnya saya persilahkan kepada Mr. Bakti Nugroho. Oke selamat malam teman-teman. Halo. Good evening. Halo uh, Mbak Mba Aisyah bisa mendengar suara saya Mbak? Halo. Halo Mr. Eh ya. ya. ya. Oke okay, berarti bisa dengar ya. Oke okay, uh, hari ini uh, today we are going to learn. Uh, new dance, tense, ya, Tenses baru, and also this is actually the end of our uh, silabus. Jadi maksudnya materi untuk interme upper, uh, intermediate awal ini selesai di sini, tapi nanti kan kita masih punya beberapa pertemuan ya. Itu itu akan saya gunakan untuk ini, apa membahas yang tidak ada di silabus. Jadi kayak misalkan kemarin yang bentuk pasif, ya, bentuk pasif itu kan apa uh, sering ini ya, sering apa sering. Kita kemarin belum selesai, kemudian ada beberapa tensis yang belum selesai, itu nanti akan diselesaikan di, di pertemuan, pertemuan ke depan. Jadi, tetap ada materinya, walaupun silabus sudah habis, tapi materinya tetap ada. Karena kita menyesuaikan dengan kelas elementary. Karena intinya itu, materi kalian itu cuma 11 chapter. 11 chapter, sedangkan materinya intermediate itu 15. Maaf, materinya elementary itu 15. Jadi, kita menyesuaikan. Uh, Oke, okay. uh, hari ini kita akan belajar bahasa baru, yaitu belajar uh, past perfect tense. Pas perfect, kalau kemarin kita juga belajar present perfect, sekarang kita akan belajar past perfect tense. Tapi sebelum itu, kita review dulu ya, uh, karena untuk menjajaki ini, kita harus menengok dulu ke belakang. Oke, okay. uh, tensei sekali lagi, teman-teman, itu dibagi menjadi empat keluarga besar. Ada empat keluarga besar, pertama itu ada keluarga simple, ya. itu ada dua, ada simple present, kemudian ada simple, ada simple past, itu keluarga simple, ya. keluarganya keluarga simple. Kemudian ada uh, ini, ada keluarga future, ada keluarga future, itu ada sama, ada present future sama past future pas future itu akan tapi di masa lalu kemarin sudah ya di kelas elementary ya kemudian keluarga kedua keluarga ketiga itu ada continuous continuous atau sinonimnya apa continuous progressive, progressive. continuous atau progressive nah, itu ada, itu ada present continuous sama Pas, pas continuous atau pas progresif. Nah, ini keluarga, keluarga continuous. Kemudian, satu lagi keluarga, keluarga perfect. Keluarga perfect kemarin kita sudah belajar present, present perfect. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan belajar pas, pas perfect. Nah, ini adalah empat keluarga utama. Jadi, perhatikan, ini adalah empat keluarga utama atau empat golongan. Boleh, silahkan bahasa kalian. Bagaimana uh, golongan tipe atau apa? Gitu. Tapi yang jelas, ini adalah uh, tipenya. Jadi, penggolongannya seperti ini. Ini dasarnya nanti tidak menutup kemungkinan bahwa tenses itu akan ber, ber ini, Apa berkolaborasi? Jadi, kayak gabungan gitu. Contohnya, misalkan gini ya. Uh, kemarin saya sudah jelaskan, misalnya nah gini. LG. Watching you I will be watching you. Berarti kan ini ada ada future sama sama kon continuous kan? Iya kan? Future continuous kan? Ya. Ini future continuous. Apa maksudnya? Pokoknya yang disebut art. Future continuous, Berarti kan ini ya. Nah, karena ini ada will-nya, will itu penanda apa? Penanda modal future nya kemudian ada to be ing be in, berarti ini gabungan dari kedua kedua tensis yang berbeda jadi digabungkan jadi satu nah kalau tensis itu bergabung perhatikan nanti ya kalau nanti kalian sudah masuk kelas aporin nanti di bab pertama di pertemuan pertama itu akan belajar tensis gabungan gabungan seperti ini Nah kalau ada yang bergabung seperti ini sifat dari Uh, sifat dari golongan ini tetap tetap ada jadi tidak berubah cuma ada ininya ada ada toleransinya nanti dengan dengan gabungan yang lain contohnya gini saya tanya uh, simple khususnya simple present itu menekankan apa penekanannya apa kalau simple present sekali lagi ini pertanyaan yang ini ya mungkin juga bosan ya itu ini fakta atau uh, ini apa atau uh, ini, apa kebiasaan Putrin. Biasa. Pas itu untuk yang masa, yang masa lalu. lalu. Future itu akan, ya akan di masa depan dan juga akan di masa lalu. Ya. Kalau continuous menekankan apa? Pro sedang. Proses. Sedang itu apa? Progress. Progress. Progress. Progress. Jadi sedang itu tidak selalu diartikan sedang dilakukan, tapi ada sesuatu yang belum, sel belum selesai. Lalu. Itu bisa diartikan. Uh, dalam progres, jadi sesuatu yang kalian kerjakan, tapi kalian tidak sedang mengerjakannya sekarang. Tapi belum selesai, itu boleh menggunakan konti-kontinu. Contohnya, saya baca buku, saya membaca buku ini, apa buku saya sedang membaca buku eksistensialisme itu, saya sedang membaca itu. Nah, saya sekarang kondisinya baca-baca buku enggak sekarang tidak kan saya mengajar mengajar kalian nah tapi saya itu dalam proses menyelesaikan bu buku, buku tersebut gitu. dan itu belum selesai makanya saya boleh menggunakan konti, kontin continuous karena belum selesai belum selesai nah intinya seperti itu ya jadi sedangnya itu tidak serta merta dilakukan sekarang ya. tapi sesuatu yang kemungkinan belum belum selesai Nah, kemudian ada perfect. Kalau perfect itu menekankan apa ya? Perfect. Apa yang ditekankan dalam tensis perfect itu? Durasi. Durasi ya. Durasi tertentu dari titik A sampai titik sampai titik B. Ya. Titik A sampai titik B. Nah titik B-nya karena dia present berarti titik B-nya itu sekarang setara. Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang, durasinya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk pas perfect, kita coba tengok sedikit apa itu present perfect, sedikit aja. Untuk untuk memudahkan ini dia, apa nanti kalian menyerap ininya. Uh, by the way, ini uh, apa slide saya mengajar di kampus ya. Jadi nanti saya tidak akan pakai semua karena ini nanti ada, ada apa penjelasannya itu terlalu terlalu ini anak anak bahasa sekali. Jadi nanti saya saya akan apa saya akan berikan contohnya gini oke nah perhatikan I have worked in this company since 2010. Saya? Bahasa Indonesia bagaimana? Saya? Saya telah bekerja di perusahaan ini sejak tahun 2010. Oke, okay, good. Bahasa, jadi teman-teman, kalau kalian apa, belajar dari kamus biasanya, di kamus Bahasa Indonesia biasanya, perfect itu bisa diartikan te, telah. Perfect itu bisa diartikan telah. Tapi kalau telahnya tidak disebutkan, tidak disebutkan boleh nggak? Misalkan gini, saya kerja di perusahaan ini sejak tahun 2010, boleh nggak, Pak? Boleh, boleh ya, karena tidak selalu telah. Nah itu ya. Jadi kalian jangan terkecoh kalau belajar dari kamus yang itu ya, kamus atau dari cara cepat belajar bahasa Inggris gitu kan ada ya, buku-buku kayak gitu ya. Jangan terlalu ini, jangan terlalu terkecoh, karena tidak dalam bahasa Indonesia. Itu tidak selalu diartikan telah. Tinggal bilang aja, saya kerja di perusahaan ini sejak tahun 2010. Gak masalah gitu. Karena telah itu tidak selalu dikaitkan dengan perfect walaupun bagus memang kalau digunakan apa? digunakan untuk perfect, tapi tidak tidak wajib gitu ya. Oke, okay. I have worked in this company since 2010. Perhatikan di sini ya. Ingat apa itu Perfect itu menekankan dura, durasi titik A sampai titik B. Titik A-nya berarti kapan? Tahun 2010. 10 kan? Nah, titik A-nya tahun 2010. Titik B-nya kapan? Sekarang. Berarti kalau kayak gini dia masih kerja toh? masih kerja kan di apa di perusahaan ini? Ya kan ya. Yeah ya kan uh, 2010 sampai uh, sekarang nah ini titik A sampai titik B jadi selama ini ya, jadi present perfect uh, keluarga perfect ya pokoknya yang keluarga perfect ya yang ada perfect perfectnya nanti nanti kalau sudah ini uh, tesisnya itu akan banyak itu menekankan durasi antara 2010 sampai seka, sekarang kalimatnya saya ini tambah lagi kita lihat ya okay. Nanti karena uh, kalau belajar pas itu agak, alap, akhirnya kalau belajar perpek itu harus dilihat dulu konteksnya. Dan gini. She has been a doctor for nine, nine years. Ini deh, biar enak for 10 years. Dia telah menjadi dokter selama 10, 10, tahun. 10 tahun. Berarti titik A-nya itu dimulai tahun berapa, kayak -kaya? Tahun 2020. 2020. 2012 kaya? 12. 2012. 2012 sampai 2022. Nah, 2002 dua atau dalam konteks ini berarti sekarang sekarang nah seperti ini ya jadi penekanannya seperti itu kadang ininya itu terdeteksi kadang ti kadang tidak juga contohnya misalkan gini Oke, ya. Ini artinya bagaimana ya? They have play football until today. Mereka? sudah bermain bola sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai sekarang gitu. Ya. Jadi terjemahnya itu sampai sekarang gitu boleh. Today itu tidak selalu diartikan hari ini dalam konteks tertentu ya. Kalau kalian nanti sudah belajar apa? Kalau ininya menengok cara penerjemahan itu today itu kalau dalam konteks tertentu tuh bisa diartikan sekarang. Nah, ini titik A-nya ini enggak? Ke, ke ini enggak? Ke kelihatan terdeteksi ke ya titik A-nya? Apanya tidak. itu enggak, enggak kelihatan kan? Pokoknya tidak. sampai hari ini aja. Nah, ini ya, jadi sifatnya sekali lagi, sifatnya teman-teman, titiknya itu tidak selalu tidak selalu ter ter ini. Apa ter terdeteksi ya lalu lalu terdeteksi. Yang penting ada ada durasinya itu yang terpenting. itu present. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ini adalah konteks, konteks, konteks, konteks waktu dari present present perfect. Nah sekarang kalau saya bilang gini boleh enggak I have been I have been a lecturer for two years. Boleh nggak? Saya sudah jadi dosen selama dua tahun. Boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Intinya kalimat ini, ya, semuanya ini berlaku sampai seka, sekarang. Berarti ini itu bisa disandingkan dengan present simple present biasa atau simple pakai top satu itu ya, atau pakai conti continuous boleh. Sebuah tiga-tiganya itu berlaku sampai seka sekarang. Walaupun menggunakan top 3 tapi tetap berlaku sampai seka sekarang. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Aman? Aman ya? Aman? Oke. Okay. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu past perfect tense. Nah. Teman-teman, past perfect tense ya. itu menekankan durasi tapi telah terja, terjadi atau sudah terjadi dan tidak ada tidak berlaku sampai sekarang. Nah, ini agak membingungkan kalau diterjemahkan secara secara definitifnya, secara definitif gitu ya. Itu agak susah dijelaskan, kita langsung ke prakteknya aja. Nah, ini ini, ini yang ini itu apa nanti saya akan jelaskan di akhir. Ini ini biasanya saya ngajar di, di apa di kampus saya. Jadi kalau pakai ini mungkin sedikit membingungkan ya. karena kalau anak sastra itu kan belajarnya teorinya itu harus jelas dulu. Nah, ini kalian praktik saja kita lihat ini dulu. Jadi begini teman-teman. Misalkan ada uh, rumusnya ya. Rumusnya itu kalau ini kalau apa? Kalau uh, present perfect ini menggunakan auxiliary bentuk pertah bentuk pertama yaitu pakai have atau apa ini? modal. Yang itu. Have atau to be uh, auxiliary. Auxiliary apa? Ya, ini kan ada have sama apa? Ini? Ada have sama has tergantung subjek subjeknya. Jadi ada have sama sama has. Nah, kalau pas past perfect pas perfect itu selalu lebih gampang lagi, malah bentuknya itu tidak lagi bentuk kedua, tapi bentuk pertama, maaf, bentuknya kedua, yaitu head, auxiliary itu head. Kalimatnya ya. seperti ini. Uh. Oke, okay. perhatikan di sini ya. She had worked in this campus since 2019. Kira-kira dia masih kerja di situ enggak? Di kampus itu enggak? Tidak. Enggak. Ya, enggak. Jadi begini teman-teman. Ya. Jadi konteksnya, sekali lagi ya, ada durasi dari titik A sampai titik tertentu. Nah, kalau pas perfect, titiknya seperti ini. Ini A, ini ID, nah, itu 2019, ya. Kemudian, nah dia itu berhenti di tahun titik B, itu berhenti ya, berhenti kerja di kampus itu. Itu nggak tahu kapan, ya. pokoknya dia itu berhenti aja. Kemudian, nah ini tanda tanya ya. Kemudian C itu adalah seka, sekarang, jadi dia itu sampai dari. Dari 2019 sampai katakanlah 2000, 2021 bisa ya di sini ya. Kemudian sekarang kita ada di sini. Kira-kira nyampe sekarang nggak berarti? Nggak nyampe berarti berhenti di sini, berhenti di sini, berhenti di sini entah kapan. Nah ini makanya jadi keterangan waktu itu kadang tidak tidak lengkap. Jadi seperti ini pun boleh berarti dari tahun 2019 sampai berhenti mungkin di tahun 2020 atau 21, gitu. intinya berhenti di satu berhenti di satu titik dan tidak nyampe ke masa seka sekarang, sekarang mbak nyampe. Contoh lagi misalkan ya, kata keterangan. A, Oke. Okay. nah berarti titik A nya delapan dimulainya kapan twenty nah ini kan lengkap ya kalau ini gampang ya kemudian tahun 2000. selesainya tahun dua ribu 20. kemudian sekarang itu sudah tahun 2022. ribu berarti tidak nyampe sekarang, tidak nyampe sekarang nah C ini kondisi kita sekarang C di sini. Nah, jadi dimulai dari titik tertentu, kemudian berhenti di titik tertentu juga, tapi tidak nyampe seka, tidak nyampe sekarang. Ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi bisa saja salah satu sisinya itu kok kosong. Jadi tidak apa itu tidak tidak selalu ada kayak gini ya. From bla sampai blablabla gitu enggak? Enggak, selalu enggak. Kadang tidak seperti itu. Kadang tidak seperti ini, se -se -apa, tidak se -explicit ini. Ya. Se Explicit itu maksudnya gamblang, tidak selalu gamblang disebutkan seperti ini. Kadang sifatnya seperti ini, artinya tahu mulainya, berhentinya kapan kita nggak tahu. Tapi yang jelas tidak berlaku sampai sekarang. Kejadiannya sudah selesai. Contoh lagi misalkan. Oke, okay. she had worked for me until this morning. Kira-kira orang itu masih kerja sampai masih kerja sampai sama saya, saya nggak kira-kira? Tidak. Sudah tidak ya. Jadi dimulainya nggak tahu kapan. Yang jelas dari dulu gitu ya, tidak tidak disebutkan. Kemudian berhentinya kapan? Pagi. Pagi ini, this morning. Kemudian situasi kita itu di. Di pressure, di sekarang, sekarang ini apa? E, ini ya, apa? Malam ya, berarti tadi pagi kan? Malam ini berarti nggak nyampe malam ini kan? Nah, jadi seperti ini teman-teman, kondisi waktunya seperti ini. E, mungkin dia ini bekerja, tapi tadi tadi pagi itu hari terakhirnya dia, hari terakhirnya dia itu tadi pagi. Makanya dia datang cuma buat pamitan tok, misalnya. Nah, itu boleh, nggak kayak gini. Jadi kak intinya itu menekankan durasi titik A sampai titik tertentu titik tertentu. Nah sekarang bedanya sama ini apa dong? Terus bedanya sama ini apa? Oke saya kopas ini ya. Bedanya ini. Maaf saya bentuk bedanya ini sama ini apa ada yang bisa menjawab nggak perbedaan ini atas sama bawahnya apa karena ini dua-duanya di masa lalu juga sama-sama oh. bekerja lagi sekarang. Iya, oke, okay, buat oke. Okay. Kira-kira yang membedakan antara A sama B ini apa? Karena ini dua-duanya itu yang menekankan uh, sudah terjadi, gitu, nggak nyampe sekarang. Kira-kira yang membedakan ini apa? Terus, kira-kira nanti kita kapan pakai ini, kapan pakai ini, gitu. Saya pengen tahu pendapatnya. Silahkan dimulai dari Pak Welly dulu. Gimana Pak? Kalau menurut Bapak? untuk yang pertama itu adalah suatu suatu kejadian di masa lalu yang sekarang ini eh, emang tidak berlaku sampai sekarang ini, tapi menitik menitik beratkan eh, pada durasi eh, pada waktunya, Oke, okay. antara titik A sampai titik titik tertentu gitu ya, titik B. Sekarang kita katakan titik C. Terus kemudian, pak, terus kapan yang bawah itu gimana? Kalau yang ke bawah bawah itu eh, kejadian masa lalu yang progresnya yang di, di, di, di Oke, okay, oke. Okay. time itu progresnya tuh edit time itu, Pak. Oke, okay, Sekarang final, bagaimana kalau Bapak melihatnya, Yang pertama so, sama, itu bagaimana? Sama sama weli saya. Sama ya. Oke. Okay. Nah. nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi ini, teman-teman, karena dia bentuknya perfect, ya, yang atas ini bentuknya perfect. Maka yang atas ini menekankan titik A sampai titik B, ya, titik A sampai titik B yang jelas tidak nyampe sekarang, tidak nyampe sekarang. Tapi, Tapi kalau gimana Pak? Oh, ya, maaf. Tapi ada durasinya gitu? Iya ada durasinya, artinya mungkin dari kecil sampai sekarang. Ya. Kalau ya. dari kecil sampai sekarang, eh, anak saya itu susah dikasih tahu, misalnya dari kecil sampai sekarang dari kecil sampai sekarang atau dari kecil ya saya ganti ya karena ini pas ya maaf ini saya, saya tadi mikirnya uh, present perfect dari dulu sampai dia sekolah anak saya itu susah dikasih tahu tapi ketika dia sudah sekolah sudah bisa di, sudah bisa dikasih tahu nah menekankan kalimat tersebut ya untuk menekan kalimat seperti itu itu lebih cocok menggunakan apa ini pas per Pas perfect itu lebih cocok menggunakan pas perfect. Jadi dari dulu sampai kapan gitu ya. Jadi kalau bahasa bahasa Indonesia-nya kayak gitu dari dulu sampai kapan. Gitu. Jadi biasanya kata keterangan seperti itu. Itu lebih cocok menggunakan pas pas perfect. Tapi kalau misalkan gini uh, apa uh, ya, kalau yang ke bawah ini itu menekankan progresnya. Bener pen, penjelasan Pak Ino sama Pak Willy benar. Jadi yang atas ini menekankan durasi titik A sampai B-nya itu, kalau yang ini menekankan pro-progres. Jadi dulu-dulu itu dia itu sedang bekerja dengan saya, bekerja untuk saya sampai pagi ini. Jadi dia itu sekarang sudah nggak kerja lagi, nggak sedang bekerja lagi dengan dengan saya. Jadi menekankan pro-progres. Oke, okay. so far bisa dipahami teman-teman? Iya. -teman? pak mau nanya? oke okay. boleh pak silakan kalau saya kalau misalnya kita ngobrol, ya gitu, jadi sekarang lah saya bikinnya dengan yang simple past pak misalnya atau she work gitu she work for me until this morning itu oke okay. berarti yang ini ya bapak melihatnya di, di, di apa dibandingannya dengan ini? iya hey, boleh boleh Nah, kadang kalau ngobrol itu lupa uh, potensis gitu loh Pak. Sebenarnya nggak salah Pak. Jadi ketika Bapak me ini ini kan keluarganya uh, apa dia itu tipenya pas ya, tipenya pas. Mereka itu masuknya golongan pas semua. Ya enggak? Tiga tiganya ini masuknya pas semua kan? Iya. Ya. Jadi kalau sudah masuk golongan pas Pak, Bapak itu tinggal pilih aja. Bapak itu menekankan yang mana? Kalau Bapak Bilang she work for me boleh itu tapi kalau seperti itu Pak kalau menggunakan simple seperti ini itu hanya ini hanya menekankan bahwa dia itu sudah tidak lagi jadi dia kerjanya dulu sekarang enggak menekankannya cuma cuma itu aja Pak kalau kayak gini ya tapi kalau ini lebih menekankan ada duras ada durasinya jadi dia itu bekerja telah bekerja sama saya sampai pagi sampai pagi ini jadi ada semacam waktu yang yang digaris Ini katakanlah until morning-nya dihapus deh. Nah, kayak gini ya. Ya sorry, maaf ini bukan bermaksud membuat bingung, tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam sifatnya oral atau pembicaraan pasti muncul seperti ini. Kadang kata keterangan itu tidak tidak selalu muncul. Coba perhatikan. Kalau kita cuma bilang seperti ini menggunakan yang tengah ini, apa ini tensesnya? Simple pas, itu hanya menekankan bahwa peristiwa itu sudah sudah terjadi dan tidak ada kaitannya dengan dengan sekarang. Menekankan cuma itu aja. Tapi kalau yang atas apa ini, tesisnya pas perfect, perfect berarti ada durasi ya, dari kapan sampai kapan yang ingin digaris digaris bawahi. Itu ya. work for me, bla bla bla. Atau ya nggak kadang kata keterangan itu bisa hilang. Nah itu hebatnya bahasa Inggris. Jadi dia itu tanpa ada keterangan waktu, tapi karena tenses itu sudah mengandung konteks waktu, maka maka tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi tanpa memberi keterangan waktu pun waktunya itu kita sudah paham. Nah ini hebatnya tenses itu kayak gitu. Nah kalau yang ini menekankan durasi kapan sampai kapan sampai kapan, yang jelas tidak nyambung sampai sekarang. Nah kalau yang bawah ini menjelaskan apa? Progresnya yang jelas, yang masa lalu, tapi ada prof, ada progresnya. Bapak Pak Weli sama Pak Aina boleh, Pak. Milih yang mana, Pak? Tinggal mana? Jadi, sebuah peristiwa di masa lalu itu bisa menggunakan tiga ini, tapi carilah konteks yang, te yang tepat. Nah, uh, saya tanya ke Pak Weli, Pak Weli, yes. Bapak, kira-kira kalau pengen menjelaskan apa itu? Proses bapak mengembangkan karir bapak itu kira-kira dulu, misalnya dulu mengembangkan karir bapak sampai bapak itu di posisi apa gitu? Kira-kira cocoknya pakai yang mana, Pak? Mengembangkan karir sampai Sampai katakanlah bapak sekarang direktur gitu ya? Katakan bapak direktur. Nah bapak itu menjelaskan dari dulu lulus kuliah sampai dapat kerja gitu. Jadi kira-kira proses dapat kerjanya itu? Uh, sorry, uh, apa Siapa lulus sampai pakai kerjanya itu kira-kira pakai tensi apa, Pak? Oke, okay, saya kayak ulang ya. Jadi, Bapak itu, katakanlah sekarang itu posisinya direktur, ya. Bapak direktur. Nah, posisi di bawah direktur kan ada Pak. Jadi, sebelum Bapak direktur kan ada posisi yang bawah ya. Misalkan ya, nah, ya. kepala cabang gitu ya. Nah, jadi Bapak itu menjelaskan proses dari Bapak dulu diterima di perusahaan Bapak sampai. Menjadi kepala cabang, nah, jadi ada semacam ini ya, ada semacam durasi titik A sampai titik B. Itu kira-kira yang cocok, yang mana Pak? Pas perfect, pas perfect bagus. Jadi ini yang cocok karena menekankan titik A sampai titik B. Yang jelas nggak nyampe sekarang, cuma sampai kepala cabang. Bapak posisinya sekarang itu adalah direkt direktur, nah, gitu. jadi sesuatu yang sifatnya titik A sampai titik B. Tapi kalau bapak ingin menekankan progresnya, kira-kira dulu tuh ketika bapak jadi apa, jadi jadi seorang apa kepala cabang itu progres apa aja yang bapak sudah dapat? Kira-kira pakainya yang apa, pak? Pas progres. Pas progresif. Nah seperti itu teman-teman. Intinya ini tuh kategorinya pas semua. Jadi bapak itu teman-teman di sini tuh boleh milik sebenarnya cuma yang tepat yang ma yang tepat yang mana Gak mungkin apa misalkan gini misalkan gini ya saya pengen bilang bahwa ibu saya itu apa ibu saya itu katakanlah gini deh uh, apa uh, gini deh kakek saya itu dulu tinggal di uh, tinggal di eh, Jakarta, misalnya, kira-kira nah, cocoknya ini atau ini? cocoknya yang kalau ya kalau sekedar tinggal, culut pernah tinggal di Jakarta, bilangnya, paket. Simple pas. simple pas. Tapi kalau ada konteks tertentu, ya, ada konteks tertentu, ketika dia sedang tinggal di Jakarta, maka lebih cocok menggunakan ini apa, apa ini pas, pas progresifnya gini. My grandfather was living in Jakarta when when G tiga puluh SPKI apa? Nah, kayak gini berarti ada konteks ada konteksnya jadi kakek saya itu dulu tinggal di Jakarta sewaktu g30 SPKI kerja terjadi jadi biasanya ada keterangan yang tertentu masih inget kan ya yang utama itu menggunakan progres progresif nah yang ini yang menggunakan simpel itu yang mengintrupksi yang menginterupsi yang kira-kira muncul tiba-tiba, gitu ya. jadi kakek saya itu sedang tinggal di Jakarta sewaktu G30SKI itu terja, terjadi. Dalam kalimat ini, perhatikan, dalam kalimat ini yang utama itu yang mana? kakek tinggal di Jakarta atau G30 terjadi? kakek tinggal di Jakarta, kakek tinggal di Jakarta. ini yang utama yang ini itu kejadian yang mengintrop mengintropsi yes. atau muncul tiba-tiba. Nah, ini dalam bahasa Inggris konteksnya seperti ini. Jadi kalau yang cuma kalau ingin cuma menjelaskan kakek saya tinggal di Jakarta, cocoknya pakai apa? Pakai simple. Simple past. Jadi sekali lagi ya kalau kalian sudah sudah masuk ke sudah mempelajari tenses ini ya kalau ini, itu sebenarnya kalau dia keluarga pas semua kayak gini, ya, itu ya tinggal pilih aja mana yang ini gitu. mana yang cocok tapi kalau present ya tinggal pilih juga gitu. bagaimana Pak Weli bisa menjawab? baik Pak, bisa Pak, makasih banyak Ya intinya begini Pak kalau Bapak belum bisa membedakan kapan pakai simple pas, kapan pakai ini itu berarti language sensibilitinya masih, masih kurang, gitu ya. jadi Ya saya saya saya sarankan untuk sering membaca, sering menonton berita. Beritanya itu ini pak, kalau nonton YouTube itu jangan cuma Kompas. Jadi nontonnya itu ya CNN tapi yang bahasa Inggris, BBC, ya gitu. Nanti kan bapak bisa bisa bisa tahu loh ini. Oh dia dia pakai pas perfect karena dia menjelaskan ini. Dia pakai simple present karena dia menjelaskan ini. Nanti nanti kelihatan pak. Jadi perhatikan aja. Baik. Eh, karena jarang mengulas me yeah. <laughs> nah makanya makanya itu itu kendala ya kendala uh, bahkan uh, bahkan Ito. kalau saya menulis menulis uh, sebuah artikel ilmiah pun kadang saya mikir kadang saya mikir kapan pakai ini kapan pakai ini kadang saya juga mikir bagaimanapun kita bukan kita bukan natif kesalahan seperti ini tuh wajar ter wajar terjadi yang jelas ya yang jelas saya jelaskan lagi dalam kalimat bahasa Inggris, kalau dia oral, ya, kalau teksnya, uh, kalau sifatnya itu oral, keterangan waktu itu bisa bisa hilang. Jadi nggak nggak selalu ada for two years since bla bla bla gitu. Biasanya nggak ada. Kenapa? Karena dalam tesis itu sudah mengandung apa keterangan wak Terangan. waktu. Dalam bahasa Indonesia itu kalau mau ngomong itu pasti gini. Dari dulu sampai sekarang, saya itu apa gitu kalau bahasa Indonesia kan kayak gitu tapi kalau bahasa Inggris nggak perlu kenapa karena bahasa Indonesia itu tidak mengenal tense tenses sedang makanya butuh keterangan waktu, waktu kalau ngomong tapi kalau bahasa Inggris mereka itu sudah ada tenses maka keterangan waktu itu bisa di bisa dihilangkan nah, sekarang ya oke okay. sekarang kita masuk ke formulanya nah ini enggak ini nanti kita bahas di akhir, ya. Karena ini menjelaskannya agak ribet, itu bahasa ini, bahasa apa, bahasa bahasa akademis. Oke, okay. nah kalimatnya seperti ini, teman-teman. Seperti biasa, ya. Dua perhatikan, ya. ada subjek, ya. kemudian ada apa? Ini auxiliary, auxiliary, ya. Head, ya. Jadi head ini berlaku untuk semua subjek. Nah, kalau, kalau have sama has, yang bentuk present itu, ya. Have sama has itu kan mikir dulu. Kalau shihit, nya apa? Shihit, has. has. Ya, kalau Ayu Dewi, have. Yeah. Kalau yang ini itu semua semuanya. Oke. Okay. Nah ingat ini bukan kata kerja tapi opse, auxiliary. Ya, jadi ini bukan kata kerja. Nah ini kesalahan biasanya orang Indonesia melihat ini sebagai kata kerja bukan. Ini tidak ada artinya, hanya ada untuk kepentingan tensis ten hanya ada untuk kepentingan ten saja. We had announced before we see the house. Artinya bagaimana? We had announced Melihat pengumuman sebelum membeli rumah ya. Oke, okay. kalau Pak Willy kita kita sudah mengumumkan sebelum eh kami sudah mengumumkan sebelum kami menyita rumah tersebut bagus ya. menyita pak sis itu menyita pak. sis itu menyita ya. jadi dia itu bukan bukan membeli tapi menyita sis itu biasanya dipakai untuk penyitaan jadi kalau ini ya kayak apa itu itu ya apa kasus pengadilan gitu misalnya disita gitu itu sis Oke, perhatikan di sini. Uh, berarti nyampe sekarang nggak ini penyitaannya? Tidak. Tidak, konteks penyitaannya itu sudah, ter, sudah terjadi. Tidak. Kemarin, kayak kapan, kayak yang jelas itu tidak nyampe sekarang. Tidak nyampe sekarang. Nah, bentuk ininya bentuk negatifnya. Karena ini ada auxiliary, ada auxiliary maka tinggal ditambahin not. Tinggal ditambahin not saja. Jadi, teman-teman, kalau ada tesis ya, kalau ada tenses yang dia itu, kalimat verbalnya, mengandung to be maupun auxiliary, maka tidak perlu pakai don't, doesn't, did not, dan sebagainya. Tinggal auxiliary sama to be-nya itu tinggal ditambah apa? Not. Jadi, jangan, I don't have. Nah, ini salah. Kalau I don't have, itu salah. Kenapa? Karena ini bukan bukan kata kerja. Kalau I don't have berarti have-nya itu kata ker, kata kerja. Nah, ingat pakainya V3 ya, pakainya Had you taken the money yesterday morning? Kalau kalimat tanyanya, had-nya itu tinggal lari ke lari ke depan, digeser aja. Namanya itu apa itu inversion. Inversion itu pergeseran gitu ya. Ini, uh, oke, okay. kemudian bentuk kalimat nominalnya, atau kalimat tidak menggunakan kata kerja, itu seperti ini, teman-teman. Ada nggak? Oh, nggak ada di begini ya. Sorry, sorry. Oke, okay, saya buat sendiri berarti ya. Contohnya ini nih. Di selat ini nggak ada. Jadi, dia itu ada, apa? Ada subjek Kemudian ada auxiliary apa ini? At. Kemudian pakai, uh, sorry, to bentuk tepi. Keti, bentuk Enggak. yaitu bin. I had been in Surabaya last week. Kira-kira dia masih di Surabaya nggak? Enggak. nggak. Jadi kondisinya itu apa? Uh, sudah, tidak ter, sudah tidak nyambung ke sekarang. Tapi kalau gini, kalau kayak gini, Wagan ini enggak ada ya? password kata, kata hilang ya. Kira-kira bagaimana? Iya masih di masih di Surabaya enggak? Masih. Masih ya. Kalau ini seperti ini? Sudah? Ya, tidak. Sudah tidak. Nah, itu kan cuma beda ini kok. Enggak <laughs> ada keterangannya. Nah, makanya itu teman-teman. Bahasa Inggris itu ya, sebenarnya bahasa yang luwes. Bahasa yang luwes tidak membutuhkan banyak banyak ornamen karena dalam tensi itu sudah mengandung keterangan waktu, waktu dan penekanan tertentu, makanya itu tidak perlu tata keterangan itu bisa bisa hilang. Jadi ya itu kadang itu bisa hilang, apalagi kalau konteksnya itu apa bahasa speaking ya, atau bahasa bicara. Soalnya kalau bahasa tertulis itu membutuhkan, kont, membutuhkan konteks, maka waktunya last week segala macam itu ditulis. Tapi kalau speaking biasanya itu konteksnya itu sudah disampaikan dahulu atau sedang dalam apa wacana topiknya itu. Jadi sudah sudah ini, ya, sudah sudah terbingkai dalam sifat ilusif gitu ya. Tapi kalau ini, kalau kalimat apa? Kalau kalimat tertulis, kalau dalam buku atau apapun biasanya akan ditulis seperti ini. Kenapa? Karena untuk memberi kon memberi konteks. Oke. Okay. Nah, sekarang saya ini ya saya jelaskan penggunaannya lebih lebih rinci lagi uh, to explain the finish activity in the past berarti kalau ini masih masih sangat umum sesuatu yang terjadi di masa di masa lalu kegiatan yang sudah, sele, sudah selesai Nah berarti kalau seperti ini tenses apapun boleh apa yang sifatnya pas itu bo boleh boleh boleh menggunakan definisi ini karena ini berlaku untuk semua tenses yang apa, depannya itu menggunakan PAS. Tapi lebih rinci lagi, to explain konsek, uh, sorry sequential event in the past. Sequential event itu berarti ada dua event yang bersamaan gitu loh. Misalkan, I had not turned off the TV before I slept last night. Coba silakan diartikan. Ya, I had not turned off the TV before I slept last night. Saya tidak mematikan TV. Tidak matikan TV sebelum saya tidur. Saya tidur. Tidak mematikan TV. kemarin, ma? Kemarin malam. Ya. Oke. Okay. Good ya. Jadi ada dua event yang bersamaan, bukan bersamaan, maaf. Yang sifatnya itu setelah gitu ya, kayak kayak nyambung gitu ya. Sekuensial itu nyambung, ya. Jadi saya nggak apa sebelum apa. Biasanya boleh pakai ini. Misalkan, I had not uh, wash my hand before I uh, I went to bla bla bla. Saya belum cuci tangan saat mau pergi ke ini. Nah, itu boleh ya? Itu variasinya boleh. Yang jelas, dia itu kenapa pakai ini tidak pakai simple pass biasa, kenapa pakai perfect pass perfect karena ingin menekankan ininya itu, ada durasinya itu, ingin menekankan itu. Kalau gini kira-kira boleh nggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh, boleh boleh. Tapi kalau seperti ini hanya ingin menekankan situasi yang sudah terjadi, terrealisasinya. Jadi nggak, nggak, nggak menekankan durasi. Nah kalau seperti ini baru. Karena ini nya adalah past, past, past perfect. Baru kalau kayak gini baru tuh, yaitu menjelaskan durasinya, menekankan, jadi menekankan. Nah, Seperti ini boleh ya, past tense, effort, of time. Jadi ada keterangan waktunya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, uh, for since two years ago, for for for five years. Uh, Until this morning, until, to, until, until yesterday, until last week, seperti itulah. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kalau disambung tadi, yang ada yang apa, yang ada yang ini, apa itu? me, me, apa, me, me itu me, menyela, menyela atau me, menginterupsi? Nah, itu boleh pakai before after. bla. Ini namanya adverbial clause, clause, clause, ber uh, Klausa menggunakan adverb. Tapi kalian belum nyampe klausa. Nanti kalau sudah di kalau sudah di kelas upper intermediate, saya ajarkan apa sih klausa itu. Nanti akan saya ajarkan. Sementara baru frasa dulu ya, baru frasa. Oke. Okay. Nah, oke, okay, uh, oke. Okay. Sekarang kita lihat di buku ya. Ini saya menjelaskannya pakai gaya saya dulu ya. Karena kalau saya hadapkan dengan buku, biasanya kalian bingung. Jadi saya jelaskan pakai bahasa saya dulu. Nah, sekarang kita lari ke buku. Nah, teman-teman seperti ini ya. E, tadi sudah saya jelaskan. Coba lihat. Ini jam 10 ya. Jam 10. si Paul ini dia per dia pergi. Ya, pergi keluar ya. Pergi keluar. Kemudian jam 11. Sarah apa ini? Sarah dah. Sarah datang. Sarah and Paul. went to the same party last? Pasti, but they didn't see each other. Tapi mereka tidak, see each other itu apa? Bertemu. Tidak bertemu. Bagus ya. See itu bisa diartikan ber bertemu. Ya. Dalam bahasa Inggris, see itu bukan hanya melihat. See itu bisa diartikan bertemu. They didn't hmm. see each other. Paul left the party at 10.30, Sarah arrived at 11 o'clock. Jadi Paul itu dia pergi pulang itu jam setengah 11. Sedangkan Sarah itu datangnya jam, se jam 11. Pantas dia nggak ketemu. Beda setengah beda setengah jam. So when Sarah arrived at the party, Paul wasn't there. He had gone home. Kenapa nggak? He, he went home. gitu. Kenapa kok he, he had gone home? Ada yang tahu nggak? Kenapa he had gone? Headcon bukan pakai when gitu aja went home baru saja pergi baru ya. nah barusan pergi nah ini makna kedua dari pas apa pas pas perfect jadi pas sama perfect. seperti present perfect kemarin present perfect itu juga menjelaskan apa kemarin baru baru saja pas perfect itu juga bisa menjelaskan baru baru saja Membingungkan enggak? nggak kan ya? Sedikit. Sedikit ya, sedikit ya. Tapi yang jelas konteksnya itu menekankan durasi antara titik A sampai titik B. Titik B. Nah, itu titik B. Yang jelas tidak nyampe seka, tidak nyampe sekarang. Situasinya itu sekarang itu adalah C. Situasi yang ingin dijelaskan itu C. Nah, antara titik A sama B sebelum C intinya, itu ada yang ter ada yang terjadi. Nah, itu yang yang yang ingin dijelaskan. Jadi menggunakan had atau disingkat kayak gini biasanya bacanya bagaimana ini had, ini hit, At. hit, hit gone, hit gone, hit sin. gitu ya. Jadi seperti ini. Nah ini ya semuanya ya. Kalau present perfect ya itu berlaku dari dulu sampai seka sekarang. Nah ini titik A-nya, ini titik titik B-nya. Kebetulan titik B-nya itu sampai sekarang sampai sekarang. Jadi misalkan kayak I haven't seen my mother uh, since August misalkan, I haven't seen my mother since August. Berarti saya masih belum ketemu ibu saya toh? Ya kan? I haven't seen my mother since August. Dari dari Agustus sampai sekarang itu saya belum ketemu ibu ibu saya. Tapi kalau I have I had yeah, I had seen my mother Uh, Sin August, eh, Sin August, kira-kira dia sudah ketemu ibunya belum? Belum. Sudah Pak, kan dia menggunakan head Pak, berarti sudah ketemu ibu ibunya, entah di bulan Desember, bulan November kemarin atau Oktober. Yang jelas dari Oktober eh dari Agustus sampai Oktober itu dia itu belum ketemu ibu ibunya. Nah yang sekarang ini itu sudah sudah ketemu berarti berarti intinya antara bulan agustus nah agustus di sini titik A oktober itu di si di sini nah sekarang ini bulan apa ini november november kan nah berarti antara agustus sampai oktober dia itu nggak ketemu ibu ibunya sekarang bulan november november berarti ya dulu ininya tidak nyampe seka, tidak nyampe sekarang ada pertanyaan jadi ya aja dulu. Oke, okay, juga diperhatikan ya. Coba diperhatikan. This is important ya. Karena intinya itu sekali lagi, kalau kalian bingung melihat ini, coba lihat apa dia apa uh, grafik yang saya buat tadi. Grafik simpel tadi ya. Nah, ini ya. Nah, ini jadi dia ini berlaku sampai 2019 sampai titik Yang jelas tidak nyampe seka, tidak nyampe sekarang. Berarti berhenti di titik titik B. Berhenti di titik ini. Jadi tidak nyambung sampai sekarang. Jadi melihatnya seperti itu. Misalkan gini. Uh, Oke, okay, saya sekarang tanya Pak Weli, kalau Pak Weli? Iya. Yeah. Pak Weli ada kerjaan yang Bapak itu kerjakan selesai di minggu ini, Pak. Misalkan Tatangannya selesai kemarin atau dua hari yang lalu itu ada nggak pak? Atau kegiatan deh, nggak harus kerjaan, kegiatan. Saya ada ngecat berapa hari? Apa? Lalu. Apa pak? Halo? Saya ada ngecat pinding berapa hari yang lalu? Oke, okay. bisa dijelaskan, pak. Bapak ngecat. Berarti kalau dibuat kalimat bagaimana? I had have... I had paint. My paint. I have paint. Paint pak. Nggak usah, nggak usah paintit pak. Paint. I had painted on my house wall. Right. On my wall. Yeah. On my wall gitu aja, Pak. Gak usah, Gak usah. I had paint on my wall. Oh, sorry, Pak. Gak usah pakai on, Pak. I have painted my Sorry, pakai painted ya, sorry. my house, have my house. painted my house. I have painted my house. I Ya, yeah. until selesai kapan, Pak? Until, eh, uh, until yesterday, until yesterday berarti nggak nyampe sekarang, nggak sekarang. Berhentinya itu di yester, yesterday, yesterday itu titik, titik B. Ya, dimulainya kapan, Pak? Di Desi, di Desi, days ago, ya, tiga hari yang lalu tuh di sini, ya, di A. Kemarin itu di di B. sekarang itu situasinya bapak di di C, berarti berhentinya itu kema, kemarin, jadi nggak nyampe sekarang, nggak nyampe sekarang. Bisa dipahami Pak Weli? Bisa. Saya Bisa, good ya. Kalau Pak Ainal bagaimana Pak? Ada adakah kegiatan yang bapak itu baru baru selesai kira-kira tadi pagi atau apa gitu Pak? Ada nggak? I have planted some fruits yeah. in my yard. Uh, ada konteks waktunya, Pak? Mungkin bisa dikasih tahu? Ada konteks waktu mungkin? Two days ago. Two days ago. Berarti dimulainya kapan, Pak? Two days ago. Berarti langsung oh. sehari jadi. Langsung sehari jadi. Ya, yep. just planted. Uh, kalau cuma se kalau tidak ada titik A sampai titik B, biasanya ini ya, itu biasanya masih bisa menggunakan simple, simple pas biasa, jadi boleh. Jadi kalau tidak menekankan titik A sampai titik B, artinya situasinya itu, kegiatannya itu hanya berlaku dengan cepat, gitu ya. Artinya cepat selesai, gitu ya. Misalkan kayak tadi ya, Bapak Ainal nanam pohon dalam satu hari. Tanaman, tan, tanaman dalam satu hari itu lebih cocok menggunakan simple pass biasa. Oh iya, iya iya Tapi kalau ada ada semacam ininya durasinya misalkan dimulai hari Senin selesai itu hari, hari Selasa misalkan. Nah itu boleh itu menggunakan apa itu simple pass uh, paspor atau situasinya itu dimulai dari Minggu hari Minggu selesai pagi ini misalkan boleh ya misalkan I have worked with my friend until this this morning until this morning kira-kira nyampe sekarang nggak until this morning nyampe sekarang nggak berlaku sampai sekarang nggak yeah. tidak ya. berarti kerjanya itu hari minggu sampai tadi, ha, tadi tadi pagi jam jam 8 setelah jam 8, berarti saya sudah tidak kerja lagi sama sama teman oh. saya itu jadi ada semacam durasi titik A sampai titik titik B. Nah, uh, oke, okay. ada pertanyaan di sini sampai sini? Aman ya? Iya. Oke. Okay. Ingat ya, kalau ini tanya ya, silakan, silakan tanya. Kalau misalkan masih bingung, oke? Okay. Kenapa? Karena ini yang terpenting ya kalau kalian belajar tenses atau apapun dalam sebuah belajar sebuah pembelajaran bahasa asing itu yang terpenting itu adalah cara melatih cara menalarnya melatih, melatih cara menalar menalarnya karena kalau cuma ini ya karena cuma kayak gini misalkan head p tiga kayak gini itu mohon maaf itu cuma mainan mainan anak-anak karena setiap anak pun kalau diajarin kayak gini itu pasti bisa yang mereka belum bisa adalah menalarnya. Nah itu makanya yang saya ingin apa ya? Ingin ajarkan ke kalian itu yang lebih penting itu adalah bagaimana cara menalar. Itu yang terpenting. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke buku lagi ya. Jadi intinya berhenti di titik tertentu, titik tertentu tidak nyampe sekah, tidak nyampe sekarang. Nah titik tertentu, titik perben per, per, per, pemberhentian ini yang tidak nyampe sekarang ini bahkan boleh 5 menit, yang lalu, 5 menit yang lalu boleh misalkan I had fired sorry I had she had fired me yeah, this morning she had fired me this morning dia itu sudah memecat saya tadi tadi pagi itu kan menunjukkan tuh berarti dia itu sudah bekerja dari Kapan sampai tadi pagi yang jelas? Nah, karena karena tadi pagi itu dipe, dipecat, misalkan kayak gitu. Pak, pak, pak Maaf, saya mau nanya yang contoh terakhir tadi pak. Kalau she had fired me itu uh, tadi pagi, berarti kalau yang sekarang ini? Sekarang Bukal. kan? Uh, sekarang kan? Uh, dalam konteks ini pak, yang she had fired me tadi itu menekankan bahwa dia itu sudah tidak bekerja lagi dari pagi itu ketika dipecat itu berarti sekarang itu sudah tidak kerja lagi ke, ke dia ke si tadi jadi menekankannya di situ jadi sudah sudah lepas gitu loh pak jadi sudah oh ya karena saya tadi pagi dipecat maka saya sekarang sudah sudah sudah sudah pengangguran lagi gitu. sudah nyari kerja lagi gitu. nah, jadi seperti itu konteksnya bisa dipahami pak Weli? ya baik jadi melihatnya seperti itu, ya, ya memang saya akui kadang kalau kalau perfect itu agak menyusahkan khususnya di pas, ya, karena kadang titik berhentinya kita nggak tahu kapan atau titik mulainya kita nggak tahu. Yang jelas pemerikannya di situ. Coba ya kita kita pelajari ini, coba kita coba kerjakan ya. Ini contohnya ya. There was a picture lying on the floor. Artinya apa? itu ada foto tergeletak di lantai, ada foto tergeletak di lantai, di lantai bagus. Kemudian it had fallen off the the wall. Ini apa? Itu terjatuh. baru, saja, baru terjadi dari dinding. Nah, itu lepas dari dindingnya. ya? baru baru saja lepas dari dinding. dinding. Nah. Oke, okay. baru sajanya ini, kalau dalam konteks ini, dia itu baru saja, baru saja tapi di masa lalu. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau di Indonesia itu kan, yang namanya baru saja itu kan, ya ini ya, tadi gitu ya, sekarang gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, baru saja itu bisa di masa lalu. Okay. Coba, satu aja uh, uh, Pak, fine answer nomor 3 you went back to your hometown recently after many years how wasn't the same as before it it has it had it had bagus Pak had had ya Pak It had changed a lot. And it had changed a lot. It had changed a lot. Pakai deh ya Pak, karena dia yeah. menjadi pepi ketiga. Ke it had changed. Ya, yeah, banyak berubah. Okay. Banyak berubah. Ya. Dalam situasi di masa lalu itu, dia itu banyak berubah banyak berubah ya. Yeah. Yeah, selanjutnya eh uh, Pak Weli nomor 5, Pak, silakan. Yeah. Eh nomor 4 ya. Nomor empat, maaf. Somebody sang a song you didn't know it. I had heard it before. I, I I had not heard it before. I had not heard it before. Atau disingkat kalau had not itu disingkat hadden, boleh. Singkatan dari head not itu adalah hadn. I hadn't I hadn't heard it before. Saya belum mendengar itu sebelumnya. Berarti? It jadi sekarang itu sudah dengar kan? Sekarang itu sudah dengar kan? dengar. Ya. Dari tadi tapi tadi itu belum. Dari pokoknya dari sebelum sekarang ya, atau tadi itu belum, belum mendengar. Oke, okay. nah ini masih gampang ya karena ini sekarang nah ini ya coba nah kalimat ini akan sedikit tinggi ya karena ini melengkapi kalimat yang yang di sini jadi ini ada sebuah apa ini sebuah narasi narasi ya sebuah narasi ya lebih tepatnya itu kalimat recount recount itu kalimat yang masa yang masa lalu jadi kita itu memilih mana yang benar. Okay, sebentar ya use the sentence on left to complete paragraph on the right jadi pilih yang kiri untuk melengkapi kalimat yang yang kanan ini gitu ya. these sentences are in the order in which they happened so happened before ya. p itu terjadi sebelumnya oke okay, ini nanti aja deh ini kayaknya terlalu ini, ini, ini dulu deh ini dulu deh. Karena ini nanti memerlukan ini dulu. Kita latihan dari sini dulu. Nanti baru ke atas. Coba. Nomor dua. Uh, Pak Weli silakan Pak. I felt very tired when I got home. I felt very tired when hmm. I got home. So, so, I had gone straight to bed. I had, apa? I had gone straight to bed. Good. I had gone straight to bed. Bed. Saya langsung, di, langsung tidur, tidur. I, had right. bed. Okay. I had gone straight to the bed. the ya. Jadi dia itu langsung tidur dia. Oke, okay. uh, nomor tiga silakan, Pak. Ini, itu the house, Pak, the house was very quiet when I got home. Everybody had gone to bed. The house was very quiet when I got home. Everybody had gone, had gone to bed. To bed. Oke, okay. uh, hmm. okay. okay. ini pakai simple ya, pakai simple atau perfect, nah pakai perfect boleh. Sekarang uh, Pak Wili lagi silahkan nomor 4 Pak. Mark, Mark traveled to when I first met him. He had he had already he had he had already travel on the world. Oke, okay. pakainya berarti pas perfect atau pas sim, simple pak? Pas perfect. Pas perfect bagus ya karena menekankan durasi. Jadi, maksudnya, pokoknya itu, ini ya, lihat-lihat, ini ya, kalimat ini ya, logiknya kayak gini. When I jadi, when I first met, dia itu telah berkeliling dunia, hmm. pertemuan pertama itu di sini, Pak. Ya, di B, sekarang itu sudah, sudah sekarang tidak, jadi dia itu mungkin sudah sudah nambah lagi tempat tempat yang dia travel itu sudah nambah lagi. Nah, dimulainya itu nggak tahu kapan. Nah ini ya dimulainya nggak tahu kapan. Nah ketika dia ketemu sama si itu, dia itu sudah keliling lima, lima negara misalkan. Nah sekarang ini tahun 2022 kemungkinan dia itu sudah nambah kelilingnya. Sudah sudah negara yang dia kunjungi itu sudah nambah. Ya. Oke bisa dipahami Pak Weli? Bisa. Oke sekarang terakhir Pak Aina, silakan Pak. Uh, nomor lima, Pak. Sorry, I am late. The car had, break down, had broken down on my way here. Uh, kalau yang ini ya, itu lebih cocoknya menggunakan pas simple, simple aja, Pak. Jadi, uh, the car broke down on the way here. Jadi, karena Iya walaupun apa itu walaupun dia ada on the way here tapi itu menekankan situasi yang sudah ter sudah terjadi pak jadi sudah terjadi di masa lalu jadi tinggal the car broke down on the way on the way here oh ya oke okay. jadi kenapa tidak pakai pas perfect karena tidak menekankan situasi a sampai b tidak ini tidak menekankan durasi itu ini menekankan bahwa mobilnya itu rusak ketika sedang perjalanan ke, ke tempat ini jadi lebih cocoknya lagi malah pakai ini pakai apa pas, pas continuous ya. the car was broke, breaking down on the way here itu malah lebih bagus lagi tapi karena ini cuma menjelaskan, apa, menjelaskan masa lalu maka menggunakan pas, pas simple biasa ya. tapi kalau uh, secara uh, bentuk sentence nggak salah ya kalau pakai pas perfect ya Uh, nggak cocok aja pak, lebih lebih ke arah nggak cocok aja, lebih arah nggak cocok aja, karena ini masih ya karena ini masih dua, dua ini pak antara pas perfect sama pas simple itu masih apa dalam konteks waktu yang yang sama, nah karena dia dalam konteks waktu yang sama maka yang ada itu bukan benar-benar atau salah, tapi yang ada itu adalah tepat atau tidak tidak tepat jadi cocok antar atau tidak cocok itu aja kalau kalau tidak cocok itu bukan berarti salah mungkin tidak tidak pas aja gitu ya. tidak pas aja gitu ya. oke nah sekarang ya. sekarang coba teman teman ya oke ini uh, oke kelas ini mungkin tidak akan lama ya mungkin 15 menit lagi karena saya juga kondisinya sedang tidak ini uh, oke okay, coba kita langsung ke ini ya coba Oke, okay, now please take a moment and think what you have done yesterday or few days ago. Nah sekarang coba kalian berpikir tenang berpikir apa yang kalian sudah selesai lakukan ya, kemarin atau beberapa hari yang lalu. Coba buatlah lima kalimat tentang itu tersebut, kejadian tersebut. Jadi yang menekankan ini ya titik A sampai titik B tapi tidak nyampe titik sekarang misalkan. I had done my job this morning. Misalkan ada kalimat seperti ini. ya. Nanti, maaf. E, kalimatnya seperti ini. I had, I, had done, I had done my job this morning. Kira-kira? Dia masih ini enggak, masih mengerjakan tugas enggak, enggak, enggak, karena sudah selesai tadi, Pak. Tadi pagi berarti sekarang dia sudah, sudah nyantai hari ini malam ini. Dia sudah nyantai, kenapa? Karena sudah menye, menyelesaikan. Nah, coba kalian uh, berpikir kira-kira apa yang kalian sudah capai minggu ini. Nah, ini ini memang baru awal-awal minggu ya. Kira-kira apa yang tadi pagi selesai? Gitu. Pokoknya tugas yang kira-kira dikasih ke bapak atau kegiatan yang bapak lakukan yang kira-kira selesai tadi selesai tadi atau selesai kemarin atau dua hari yang lalu boleh silakan ya buatlah lima kalimat ya buatlah 5 kalimat ini tugas kuliah ya jadi agak ini kemudian ditulis di kolom chat ya seperti biasa ya oke 5x5, contoh lima kalimatnya, lima event atau satu event lima kalimat? Uh, eventnya bisa berbeda-beda, boleh Pak. Eventnya berbeda-beda. Misalkan saya selesai apa, saya mengumpulkan apa, boleh. Ya. Atau saya, apa itu saya membeli apa, gitu boleh, Pak. Ya. Jadi kita lima eventnya itu untuk apa, untuk atau untuk setiap kejadian yang berbeda, boleh setiap lima, lima kalimat dalam lima kejadian yang berbeda. Boleh, nah ingat ya, kalau pas perfect itu bisa ini apa bisa eh, menggunakan kata keterangan seperti ini: "since 2010 for two years, or for ten years, atau until today" gitu boleh atau? Hai, uh, this morning, itu boleh oke, okay, hai, ya oke, okay, saya beri waktu 5 menit ya ya sampai hai, menit ya hai, nanti kalau lebih cepat hai, hai, hai, hai, Pelan-pelan aja. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke okay, halo, pak Weli belum ya? Contohnya tiga ya pak ya? Uh, lima pak, lima. Okay. Ini pak final sudah, Ada satu lagi pak. Ingat ya, simple pass sama simple. Simple pass, kalau dilawan, pas perfect itu pas perfect. Itu selain dia menekankan durasi tadi, juga bisa menekankan ini apa baru saja. Baru saja itu bisa, baru saja, tapi dalam konteks masa lalu nah, seperti itu. Oke, okay, uh, ini Pak Welly sudah. Kita ini ya, pegang uh, dulu ya. Oke, okay, let's see. Uh, eh itu, maaf, yang di bawah salah. Oke, oh, ya, kayak gini ya Pak. Iya. <laughs> <Hey. laughs> Oke kita mulai ini ya dari Pak Ainal dulu. Kalau Pak Ainal, ya. Yeah. Oke Pak, coba perhatikan Pak ya. Oke, uh, oh, satu lagi. Ya. Oke, okay, uh, I had written my homework this afternoon. Ya. saya kalau ini baru saja menulis uh, PR saya siang siang ini. Siang ini atau sore ini. I had written. Ingat ya, Pak. Kalau It's dia pakai pas pas perfect, itu mengandung konteks baru baru saja. Selain menekankan durasi titik A sampai titik B tadi, itu juga bisa menekankan baru baru saja, tapi di masa di masa lalu. Agak, agak aneh memang ya kalau bahasa Indonesia. Baru saja tapi di masa di masa lalu. Okay. Betul, so, betul, ini. betul, eh? kenapa Pak, halo, betul enggak, uh, betul Pak, betul Pak, Ini, had returned home, afternoon, boleh ya, Oke, okay. he had visited a friend, Oke okay. okay, Pak, ini kalimatnya bagaimana Pak, bahasa Indonesia nya bagaimana, Saya telah mengunjungi, Teman yang masuk rumah sakit ini, kenapa ada relatif? Karena di ini, kenapa ada relatif? ini, kenapa ada relatif? Karena ini, Oh, enggak perlu pakai wus ya. Nah, hus, hus itu, Pak itu, pak, untuk yang yang tapi dalam itu, punya yang yang yang tapi dalam konteks punya, yang titik-titiknya. Misalkan uh, itu. Kalau era pakai kayak hi ya? Kenapa? Kalau saya pakai WOS di sambung. boleh, tidak boleh. bus hmm. itu tetap hmm. harus harus ada subjeknya yang mengikuti tetap. Nah ini Jadi, yang jelas penggunaan WOS-nya salah ya. Oke. Okay. Had visited a friend. He was in hospital. Yeah. Benar. Ini Pak. Ya. Yeah. Who was in hospital? Sorry, pakai dipakai. Who? Um pakainya hum karena dia objek yeah. oke okay, bapak ini ya bus hum who itu berbeda pak walaupun yang bahasa indonesia tapi dilihat konteksnya kalau hum itu dia menjadi objek ya yeah. kalau bus itu benda ya, mewakili apa kepemilikan maaf kepemilikan misalkan i have a bag bus his owner was bla bla bla saya punya tas yang pemiliknya gitu yang titik-titiknya itu boom ya. ah, sorry bus gitu ya. jadi berbeda pak ya yeah. my son had called me yesterday kalau ini salah pak ya. kalau ini pakai pakai ini saja pakai call me aja kenapa karena yesterday jadi kalau yesterday itu kan tidak menunjukkan baru sajanya nggak ada toh, ya kan mm -hmm. pak? Karena kalau misalkan my, my, my son had Head, me kapan gitu nggak apa-apa. Maksudnya dua menit yang lalu, 3 menit yang lalu gitu nggak masalah. Tapi kalau kemarin itu durasinya terlalu panjang untuk pakai ini. Jadi konteks baru sajanya itu tidak tidak, tidak, tidak, tidak, tidak ada, tidak ada. Penekanan baru sajanya itu tidak ada. Oke, Pak. Ini di Merah Merah itu berarti salah. Kira-kira yang benar apa, Pak? Ini bentuk ketiga dari loss itu apa? Bentuk ini. Lose, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss, loss Lose, lost, lost. pakai T, ya. my cat had lost since this morning, nah kucing saya hilang, berarti ini sudah ketemu belum Pak kucingnya, sudah. Belum. kalau belum ketemu berarti ya pakai have Pak, pakai has, my cat has lost since this morning harusnya, ya enggak, karena sekarang masih, masih hilang, Halo, oh. Pak. iya kan? Iya, iya, iya, iya, iya. Lihat sekarang kalau, masih hilang, tapi kalau, kalau. my cat, my cat had lost this morning, until... katakanlah, until this afternoon. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. betul-betul nah. Ini perkara kata-katanya. Nah hmm. Berarti, kalau kayak gini, berarti my cat has had lost since this morning. Kira-kira sekarang sudah ketemu belum? Su so, sudah. Nah, mungkin ketemunya itu siang tadi. Apa? Apa sore tadi gitu ya. Nah, ini ya, katanya, my cat had lost since this morning, tapi sudah ketemunya di di, so, di sore. Nah, kadang yang dalam kurung ini ya, kalimat yang dalam kurung ini itu tidak di tidak disebutkan biasanya. Iya, iya, iya, Oh, langsung diganti kayak gini biar cocok. Nah, my sons, uh, nah, my sons has lost until this after afternoon itu kan lebih cocok ya. Kucing saya telah apa, telah hilang dari sampai siang. Siang tadi, nah, berarti ketemunya kapan? Ketemunya si siang ini, berarti kucingnya masih hilang enggak? Sudah enggak. Sudah ketemu. Sudah ketemu, gitu ya. Okay. My daughter had asked me to stay at home because because of pak. Because of. Because <laughs> My daughter had asked me to stay at home because of it. At because of. Kenapa pakai had pak? Kenapa pakai perfect? Kenapa nggak pakai? Ini biasa pak, simple past biasa. Silakan dijelaskan dulu pak, supaya saya tahu konteksnya gitu. lalu dia masalah. Kalau sekedar masa lalu, pak, tidak ada penekanan durasinya atau baru sajanya, maka hmm. hanya menggunakan simple simple past biasa, pak. My daughter Asmi to say at home because of it. Jadi enggak perlu pakai perfect. Kenapa? Karena tidak menekankan durasi titik A sampai titik B-nya. Itu tidak ada dan juga tidak ada konteks baru sajanya, itu juga tidak ada. Berarti maka lebih baik menggunakan simple simple pas biasa. Iya. Nah, untuk ini ya, ini because of bukan because ya. Kalau kemarin di kelas elementary ya teman-teman apa? yang kemarin ikut elementary dengan saya kalau because of itu diikuti oleh pra, prasas, prasa. tapi kalau because itu diikuti oleh subjek subjek verb, ya, jadi misalkan gini. Okay, I went home because my daughter was was sick. I went home because my daughter was sick. Lihat Pak Pak, Pak dan juga Pak Ainul coba lihat because diikuti oleh subjek kemudian ada copnya nya ini bentuknya tuh to, to be ya jadi because itu diikuti oleh subjek dan cop jadi diikuti kayak semacam kali kalimat. Tapi, kalau itu yang ngepakai because of, yang seperti Pak Ainal itu dipakai kalau belakangnya itu fra, frasa. Nah, ini kalimat bukan. Pen. ini kalimat Pen. Pen. Pen. Pen. Pen. Pen. ini adalah pra, pra Nah, because of itu dipakai kalau belakangnya itu bukan okay. bukan kalimat tapi prasara. Jangan ketuker ya. Saya pergi ke rumah karena sakitnya anak anak saya. Sakitnya anak saya itu bukan kalimat ya. Tapi kalau I went home because my doctor was, was sick, Saya pulang. Oh, saya pulang karena anak saya sedang sakit atau sakit. Jadi ini kali kalimat subject verb ya, tapi kalau ini itu bentuknya fra frasa. Bisa dipahami Pak Paina? Iya. Iya, jadi because of itu dipakai untuk frasa. Pokoknya Pak, kalau ada preposisi yang belakangnya itu ada of offnya, itu biasanya belakangnya itu ada ada frasanya. Contoh ada because of, ada in spite of, nanti ada despite sama sama in spite. Nah, kalau in spite of itu di belakangnya diikuti oleh pra. Keras. Nah, pokoknya yang of of lah, itu belakangnya harus pra. Keras. Oke bisa dipahami pak Aina? Insya Allah. Halo ya. Jadi intinya. Kapan menggunakan eh, pas perfect? Yaitu satu, kalau ada durasi titik A sampai titik titik B. Yang kedua, kalau ada konteks baru baru saja. Kalau sudah lama terjadi dan tidak ada kesan baru saja, maka lebih baik menggunakan simple simple yes. pas biasa. Jadi misalkan saya kemarin pergi ke pasar nah itu kan nggak ada nggak ada konteks ininya toh lebih baik menggunakan simple past I went to local market juga aja traditional market udah gitu aja nggak perlu pakai I had gone to. Nah, itu nggak, nggak nggak nggak bukan bukan sesuatu yang apa ya bisa uh, bisa cocok dijadikan itu tidak jadi lebih lebih bagus dijadikan simple simple pass biasa oke okay, selanjutnya Pak Welly I had painted my house from Sunday to Tuesday. Berarti sekarang Bapak ini nggak Masih? Tidak. Udah tidak lagi. Karena dimulainya hari Senin. Selesainya hari? Selasa. Selasa. I had painted my house from Sunday to uh, Tuesday. Kalau misalkan gini boleh enggak, Pak? Bisa, Pak. Bisa, tapi hari selasanya kapan kita tidak tahu? Kita Kenapa? tidak tahu yang jelas. Sekarang sudah tidak, lah. sudah tidak Oke. lagi. Kalau gini boleh, Pak? Boleh, Mas? Boleh, boleh. Berarti, kalau seperti ini, mulainya kapan? Kita tidak tahu, tapi yang jelas selesai di hari sel Selasa. Selesai di hari Selasa dan sekarang sudah tidak sudah tidak ngecat lagi karena sudah sudah jadi. Kalau gini boleh nggak Pak? Bisa saja. Bisa saja Pak. Boleh juga. Yang namanya kalimat itu kalau dalam bahasa Inggris keterangan waktu itu tidak terlalu meng tidak terlalu meningkat, boleh ada, boleh di boleh tidak, karena kenapa? Karena dalam tesis itu sudah mengandung Keterangan waktu dan penekanan tertentu. Jadi, boleh ada, boleh tidak. Jadi, jangan kaget kalau ada bacaan buku yang ininya tuh nggak ada. Nggak ada keterangan waktunya. Berarti, keterangan waktunya itu mungkin sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Atau di judulnya mungkin. Oke, selanjutnya. I had done my homework. Oke, okay, good. I had done my homework. Kira-kira Bapak masih mengerjakan? tugasnya ya, ya. sudah tidak lagi ya. Good. ya sudah tidak lagi I had been her employee for five years sekarang Bapak masih kerja sama dia ini Pak ya. sudah. sudah tidak lagi berarti dimulai dari kapan berhenti sampai tahun kapan yang jelas tidak tidak nyampe hari hari, hari ini tidak nyampe karena Bapak itu sudah sudah tidak kerja lagi sama orang-orang ini yang jelas Total selama Bapak dulu bekerja sama orang ini yaitu 5, 5 tahun. Dimulai tahun kapan sampai kapan ya nggak dijelasin gitu ya. Konteksnya nggak dijelasin. Oke, okay, good ya. I had been sad after she left me. Oke okay, Pak, I need to ask question. Why, kenapa Bapak pakai ini Pak? Dapat hati. <laughs> Maksudnya yang mananya Pak? Kenapa kok harus pakai simple, apa, maaf, kalau perfect? Kenapa harus pakai pas perfect? Uh, karena itu di masa lalu dan saat ini saya nggak sedih lagi. Oke, okay. menekankan apa? Durasi A sampai? A sampai B. B. Yang jelas situasi kita itu di, di C. Kita itu sekarang di C. Jadi berhenti di satu, satu titik. Yang jelas nggak nyampe sekarang. dari Boleh, Pak. Boleh. Kalau misalkan diganti ini pun juga boleh. Diganti ini pun juga boleh. Boleh nggak, Pak? Boleh, Pak. Boleh, tapi yang jelas tergantung penekan-penekanannya. Oke, okay, jelas. One, I had cooked before my sister came. I had cooked before my sister came. Oke, okay, Pak, coba jelaskan kenapa ini, Pak. Kenapa bisa menggunakan pas perfect? Uh saya menekankan waktu waktu masa lalu itu saya baru saja memasak uh, sebelum kata titik, titik A nya itu titik A itu tidak diketahui tapi yang jelas selesai saat, saat sebelum adik adik atau saudara perempuan bapak itu sudah datang, datang. Okay, good ya. jadi seperti itu jadi menekankan ingat ada dua, dua konteks dalam penggunaan pas perfect. Pertama itu menekankan durasi a sampai b, ya, dan kita itu kondisinya sedang di sedang dicek. Jadi berhenti di titik ini titik b ini. Nah ini, ini penekanan pertamanya. Penekanan keduanya yaitu menekankan baru baru saja baru saja. Jadi baru saja itu berarti sifatnya seperti ini. Saya ada kita datang jam jam 6, pesawatnya itu terbang jam jam berapa ini? Jam 5. Jam 5. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan baru saja. Cuma baru sajanya itu di masa lalu. Nah, yang jadi masalah adalah eh, apa itu kalau situasinya itu tidak terlalu menonjol misalkan uh, bapak datangnya kata nggaklah jam jam tujuh malam uh, pesawatnya itu berangkat jam 12 siang kira-kira bisa digunakan ini enggak, baru saja nggak pesawatnya berangkat jam 12 belas siang sedangkan kita itu datangnya itu jam 7 malam kira-kira baru di bisa di apa bisa diterjemahkan baru saja nggak tidak tidak, itu kan sudah kelewat lewat lewat 7 jam nah kan? sudah kelewat 7 jam berarti tidak bisa digunakan ini baru saja itu tidak berlaku karena waktunya itu sudah sudah jauh maka penggunaan pas perfect kalau dia dalam kalau daya dalam waktu dalam arti kata ini baru saja itu dilihat waktu dilihat waktunya Oke sampai sini ada ada pertanyaan? silakan. Enggak, enggak ada. Oke okay, ya, kalau tidak ada pertanyaan, oke. Okay. Nah, sekarang kita masih punya waktu 10 menit, uh, 5 menit lah. Kita coba lihat teks ya, di sebuah bacaan itu bagaimana... Pas perfect itu diaplikasikan. Sekarang saya akan buka beberapa bacaan Tunggu sebentar. Ini ada buku ya. Saya asal aja bukunya karena tidak penting. Ini bukunya tentang Sigmund, Sigmund Freud. Ada yang tahu Sigmund Freud? Siapa itu? Psikolog. Ya, adalah bapak ini. Psikologi ya. Psikoanalisis tepatnya. Nah, ini kita akan baca tentang The Life of Sigmund Freud, kehidupan dari Sigmund Sigmund Freud. Coba kita lihat adakah karena ini kalimat narasi, artinya kalimat menceritakan di masa lalu gitu ya. Coba kita lihat apakah di kalimat ini apa menggunakan pas uh, past perfect gitu ya. Nah, ini langsung ketemu ya. Coba saya akan pindah di ini supaya kita bisa edit ini bercerita sejarahnya dulu si mampar itu kayak bagaimana kan di blok baca bentar Pak bentar nah. saya, saya kopas dulu. Nah, ya saya coba situ ah ini bentar ya sama sekarang uh, uh, ini dulu apa uh, pak final silakan baca para kalimat pertama pak he yang was, pertama, yang he, was referring. he was referring to a psychoanalytic explanation which she had share with him okay she was she was referring to psychoanalytic explanation which she had shared with him ya di terjemahannya bagaimana ya dia sedang me referring Pak Ada yang tahu referring? Menunjuk. bagus. He was referring to a psychoanalysis ya psychoanalysis, kalau bahasa Indonesia, si penjelasan psychoanalysis yang Which itu yang yang she had shared with him, yang dia ke Yang dia. Berbagi ya. telah telah beritahu gitu boleh ya beritahu atau jelaskan gitu boleh. Share itu uh, dia maknanya itu ada konotatif denotatif ya. Kalau denotatifnya berbagi, tapi berbagi itu bisa diterjemahkan. Dengan konteks konotatifnya, yaitu diceritakan atau di, diberitahu, gitu boleh ya. Si head share with him yang dia telah bagi ke ke dia atau dia ceritakan ke ke dia. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini bermakna te, telah, bermakna telah kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan diterjemahkan dia bagi ke dia, gitu boleh nggak? Dia dia dia beritahu ke dia boleh nggak tanpa menyebutkan kata telah bisa tidak. bisa nah maksud saya itu ya jadi kalian itu kalau kalau belajar bahasa inggris itu tidak selamanya telah itu dilekatkan ke ke perfect karena perfect itu kadang kalau orang menerjemahkan itu juga bisa diartikan sudah boleh atau cuma dikatakan berbagi gitu aja boleh karena tidak selalu perfect itu diartikan te, telah. Tengah. Hmm. Intinya seperti itu, ya. Karena kalau kalian belajar yang itu cara cepat belajar bahasa Inggris gitu, biasanya buku-buku kayak -buku gitu tuh, kadang mengajarkan perfect itu untuk diterjemahkan telah. Padahal tidak, ya. Tidak selamanya perfect itu diterjemahkan telah. In saying this, dalam mengatakan ini atau dalam anggapan ini, ini ya Rikyia found that he was referring to his own approach to thinking, to put it on paper or again in his words, to carry it out of your system. Oke, okay, perhatikan, di sini ada, apa ini ada? Ini berapa ini? Tiga. Bukan, Pak. Ini verb, verb dua. dua. Verb dua, ya. Ini verb dua. Kemudian diikuti oleh apa ini? Transesnya ini? Pas, Teman-teman ya, yang ini itu adalah kalimat tidak langsung tidak langsung. Nah, ini kalimat tidak langsung ya. Contoh kalimat tidak langsung dalam bahasa Inggris. Dia bilang bahwa apa? Gitu. Jadi dead di sini itu bisa diartikan bah bahwa di Rivier bilang uh, di, sorry Rivier merasakan bahwa dia merujuk ke bla-bla-bla. jadi bad itu diartikan apa bah bahwa bahwa tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya orang bule yang natif biasanya bad ini bisa bisa hilang nah, ini ya. sifatnya itu optional nah, ini kalimat tidak langsung dalam bahasa Inggris ya Pierre felt he was referring bla bla bla. Jadi that itu dia bisa ada bisa ti, bisa tidak. Nah kalau dalam bahasa bahasa Indonesia kayak gini loh kalimat tidak langsung tuh kalau bahasa Indonesia kayak gini misalkan uh, Andi Andi bilang bahwa dia lapar. Andi said that he was hungry. Andi stated a, a, atau Andi said that he was, he, was he was hungry. Nah kayak gitu. Ini maksudnya kalimat tidak lang tidak langsung. Kalau kalimat langsungnya bagaimana? Andi said. Kalau kalimat langsungnya kayak gini gitu, pak. Andi, ini apa ini? Saya lah, saya lapar. Okay. Andi, saya lah, saya lapar. Andi, sorry, Andi bilang, saya lapar. Kenapa pakai pakai koma dua ini? Aposruf, kenapa? Karena ini kuti, kutipan. Jadi dia bilang, sayalah, saya lah, saya lapar. Nah, ini kalimat lang kalimat langsung. Kalau ini kalimat tidak langsung. Tidak langsung dikutip ya. Jadi Andi itu dikutip Nah, ini Sylvia felt that he was referring bla bla bla. Ini kalimat tidak lang langsung. Nah, bahwa yang ini itu kalau bahasa Inggris bisa diterjemahkan menjadi apa ini? Bahwa. Nah, that ya. That bahasa Inggrisnya itu dead. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, debt yang ini boleh ada, boleh, ti, boleh tidak. Optional. Biasanya dihilangkan kayak gini juga boleh. Nah, ini kalau orang Indonesia, biasanya kalau nulis ada debt-nya. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Indonesia, pasti ada bah, bahwa. Oke, sampai sini ada ada ini. Ada ada pertanyaan silakan terkait pas continuous, eh kok pas continuous pas perfect? Saya hanya tadi Pak, ya, silakan, uh, Pak. Uh, keluar dari yang pas perfect Pak yang tadi contoh sebelumnya uh, slide, slide sebelumnya tadi uh, slide yang ini juga bisa Pak, yang mana, Pak? ada. Yang... Uh, approach to thinking gitu pak, itu termasuk kalimat apa ya pak ya kalau approach to thinking itu tadi? Yang mana pak? Maaf? Yang mm, uh, oh iya yeah. uh, approach to thinking ini ya? Iya. Yeah. Oke, okay, he was referring to his own approach to thinking. Iya. Yeah. His own approach itu apa pak? Pendekatan We... dia untuk pendekatan dia sendiri untuk ber berpikir berarti pak kenapa kok ini panjang nah. seperti ini karena ini adalah pros rasa um, ya, uh, yang ininya pak saya mau nanya approach to nah, ya. yang pakai thinking pakai verb nya itu seharusnya kan kalau misalnya itu itu kan pakai infinitif gitu ya pak ya uh, kalau approach ini karena approach to itu pak ya berarti pakai verb ing ya pak ya ya karena ini ada ininya pak pertama coba lihat pak He was referring to his own approach to thinking, to put it on the paper, or itu-nya itu ada banyak pak. Jadi dia itu untuk memberi, untuk jadi gini pak. Ya. Ini kalimatnya kalau dalam bahasa Indonesia kayak gini. Contoh ya, saya tidak makanan ini. Saya cari contoh yang lain. Kita dilahirkan. Oke, Pak, perhatikan kalimat ini, Pak? Kita dilahirkan untuk saling memberi, menyayangi, dan mengasihi. Nah, ini memberi, menyayangi, mengasihi. Ini apa, Pak? Kata kerja. Oh, tapi menjadi. Pak, apa? ya. Menjadi, Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Ini kata kerjanya ini berarti ini sudah tidak lagi menjadi kata ker kerja. kata kerja. Ini adalah fra, frasa. sama seperti ini. Nah, kenapa pakai to thinking? thinking tidak to thing gitu aja karena ini menjadi fra frasa, Pak. Jadi ini tuh satu kesatuan, Pak. Jadi ini itu satu kesatuan. Jadi dari to sampai thinking ini satu kesatuan. Nah, kemudian to sampai pop paper ini satu satu kesatuan lagi nah tuh sampai ini juga satu satu kesatuan boleh kalau seperti itu tapi kalau kalimat biasa itu biasanya pakai tuting tapi karena ini satu kesatuan sifatnya frasa yang bertumpuk maka disingkat nggak bapak jadi diaktifkan oh no to tuh bisa bisa dipahami pak pak weli karena tadi saya maksudnya kalau pakai itu, itu kan biasanya pakai ya, ya, Tapi ada pengecualian, pak. Nah itu nanti nanti uh, uh, ya memang agak susah ya, maksudnya menjelaskannya agak susah. Tapi aturan itu kadang ada yang di yang dilanggar, tapi tidak tidak salah. Tapi bentuknya itu berubah Nah ini sama. Kalau saya nulis pun juga seperti ini. Kalau saya nulis pasti juga seperti ini. Tapi ini boleh diingkan karena dia ini menjadi satu dengan dengan ini. Bisa dipahami, Pak? Iya, Pak. Oke, adakah pertanyaan? Iya, kalau, ibu, Pak. kalau tidak ada, saya ulang lagi ya. Past perfect itu untuk menjelaskan Dua dalam dua konteks. Konteks pertama adalah yang jelas situasinya itu terjadi dari titik A sampai titik B dan sekarang itu kita di, di C, artinya berhenti di titik tertentu. Jadi nggak nyampe sekarang, nggak nyampe sekarang. Kalau present perfect itu kan nyampe sekarang ya? enggak ya present perfect itu nyampe sekarang. I have worked since blablabla, berarti sekarang masih masih terjadi di situ. Kalau titik kalau pas perfect, itu berhenti di titik tertentu. Nah, itu penekanan pertama. Penekanan kedua adalah berarti baru, baru saja, baru saja atau telah seperti ini. Jadi, maknanya seperti itu. Nah, teman-teman, tadi seperti contohnya di sebuah buku, tadi buku tentang achievement fight tadi yang jelas dia itu menyatakan te, telah menyatakan telah nah bertiapnya nyambung ke pertanyaannya Pak Inal di awal bahwa tiga tesis ini ya dia itu berada di keluarga pas artinya masuk ke kategori pas semua karena dalam konteks waktu yang sama maka kita itu sebenarnya bisa memi bisa memilih tergantung kebu tergantung kebutuhan tergantung kebutuhan mana yang ingin dite, ditekankan. Kalau pakai apa simple past biasa, berarti menekankan sesuatu yang terjadi di masa lalu aja. Nah, itu pakai simple past biasa. Kalau pakai si past progresif, berarti menekankan pro progress. Kalau past perfect, menekankan dura, durasi. A sampai B yang, suka, yang jelas itu sekarang kita di, di C atau menekankan baru-baru saja, tapi di masa lalu. Kalau kalian nanti sudah apa, sering, apa, sering baca, sering, sering nonton, apa, nonton berita gitu, pasti nanti kalian sudah bisa membedakan mana. Apa, mana kapan pakai ini, kapan pakai ini, kapan pakai ini. Itu nanti akan terbentuk kalau kalian sudah sudah sudah menyatu dengan ini. Jadi mulai apa ya, mulai aktif baca atau apa gitu nanti pasti akan terbangun. Konseptualisasi itu pasti akan terbangun. Nah, ingat dalam bahasa Inggris pun juga keterangan waktu itu bisa, hi, bisa hilang, apalagi kalau sifatnya itu oral, Omongan biasa. Karena kalau kita dalam ngomong itu biasanya Strukturnya itu sudah dibangun di awal, jadi di, apa, bentuk pemikirannya itu sudah dibangun di awal. Nanti ketika ngomong itu ya, ya, ya nggak perlu pakai two years ago dan sebagainya itu nggak perlu. Nah kalau seperti ini kalian wajib wajib waspada, dilihat dulu penegakan yang benar yang mana. Oke, e, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. E, sudah pas 2 jam ya. Maaf, maaf saya ya, sedang ya. tidak. Terima kasih Pak Prof. Saya cuma tidak ini, bisa. dan jadi, eh, maaf kalau ini, suara saya agak serak gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, ya. Nanti materinya, jangan lupa minum, jangan lupa minum obat. Iya, pak iya, iya. Nanti kita, terima kasih, Pak. Nanti kita akan ada ini, jadi, karena kita sudah lepas silabus, jadi materinya itu agak luas gitu Jadi, nanti ada tanya jawab dan sebagainya. Gitu. Jadi, nanti kalian aktif, saya pun juga akan aktif jadi lebih banyak aktivitasnya gitu. Jadi saya harap kalian masuk walaupun silabusnya sudah sudah selesai, tapi untuk menyesuaikan waktu dengan kelas elementary dan juga kelas apa itu kelas uh, upper intermediate. Jadi kita tetap belajar tapi dalam konteks yang lebih lebih luas lagi. Jadi nanti tergantung kebutuhan. Salah satunya adalah menyelesaikan bentuk pasif. Kemarin kita belum selesai ya. Pasifnya ya. Karena belum saya ajarkan pas pas perfect nah sekarang sudah ada nanti kita belajar lagi nanti ada, ada bentuk pasif dan juga if if ini apa if uh, conditional sentence itu juga belum selesai kenari. nanti kita bahas di pertemuan selan, selanjutnya oke saya tutup kelas hari ini terima kasih partisipasinya sampai ketemu di hari jumat ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan yuk, yuk. pak uh, Mbak Aisyah, ya silakan. Baik, hari Sabtu, terima Mister. kasih, Mister. Mari satu ya? ya? Oh, iya, hari Sabtu, ya. Sorry, sorry. Sorry ya, hari satu ya? Maaf, sorry, sorry, sorry, ya, hari satu.